Ayam yang ku sayang, ayam yang ku rindu, saat kami dapatkan. Sehatmu pada Emang nuk no, nai gede tuh ita ramen, wok jadi sana dite, wok kuwas peang tanah. Amma mau mengingatku tenang kulit pede Latangami telat anak me Dapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, engkau telah pergi. Bila ku ingat nasihatmu pada kami, anakmu.